Sampai Sahabat IT Lesios dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilia TV Yang pastinya akan memberikan Informasi-informasi terbaru Terhangat terup tentunya Seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, mulai komen serta subscribe -nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan Informasi-informasi terbaru Terhangat tentunya Seputar Ayu Ting Ting Terwasinya adalah ada beberapa kegiatan yang akan mimpi sajikan untuk sahabat semua di rumah spesial, kegiatan tata Ting tentunya diawali dengan kegiatan air hari ini di Brownies TV. inilah OTD, uh, outfit air hari ini di acara Bronis, bersama dengan Ivan dan juga Bronso. Dan pada kesempatan hari ini, Wendy Cagur berhalangan hadir karena kurang sehat ke badan. Tak hanya di Bronis nih. Kang Wendy ternyata tidak hadir pula di acara La Dikarenakan masih kurang sehat Kita doakan semoga Bang Wendy cepat pulih kembali Agar besok bisa bersama-sama nih nongkrong Dan juga berbincang mancah lagi di Brondis TV Bagi sama-sama jangan lupa ya Ayo you hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di acara Brodis TV Bersama dengan Ivan dan juga Wendy Serta Ruben Onsu Pastinya seru, kocak dan juga bangga malskan dan banyak juga bintang tamu-bintang tamu yang hadir Baik yang viral ataupun yang mempunyai banyak prestasi Semuanya hadir di Brownies TV Dan besok Brownies TV juga menghadirkan sosok uh, Indra Bekti Yang hari ini digugat cerai oleh sang istri tercinta Dila Bakti. Seperti apa cerita dan ada juga pengakuan dari Indra Bakti mengenai kasus perceraiannya bersama dengan Dila Bakti? Besok Indra Bakti akan hadir sebagai bintang tamu di acara Bronis Obrolan Manis. Akan kita kupas tuntas semuanya. Semoga Kak Indra selalu kuat tabah dan pastinya segera pulih nih karena baru-baru ini Buka indra bakti baru saja sembuh dari sakitnya akibat cedera yang dialaminya dan beberapa hari sempat dirawat di rumah sakit namun ada berita yang sangat kaget luar biasa nih pemirsa ada di berbagai media Indra digugat cerai ini oleh Sang istri tercinta Dila Bakti Wah wah jadi penasaran nih ya Apa sih penyebab Perceraian antara keduanya Semoga deh itu semua gak terjadi ya Karena mimin tahu Semua ini masih Menjadi tega tega Bagi sama semua jangan lupa nih besok Brownies kehadiran bintang tamu Manit tinggalkan berita tentang Indra Bekti dari juga sang istri Yang besok akan hadir di Brownies TV Di sini ada keheboh Tuhan, para pemain lapor Pak yang lagi break syuting nih pemirsa inilah keseruan dan juga ceriaan Ayu Ting tinting dan juga semua pemain lapor Pak ketika break suti. Egy selamat selamat, selamat menyaksikan semoga tayangan Mimin menghibur dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, comment serta subscribe nya agar Mimin selalu semangat nih memberikan informasi informasi selanjutnya untuk sahabat semua di rumah, terutama kebahagiaan Ayu dan juga kegiatan raya tingting sehari hari bersama dengan para sahabatnya. Tetap berikan senyuman untuk orang, -orang di samping kalian semua jangan lupa tebar kebaikan. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tose> Amin udah istri? Udah udahlah. <tose> kalian tuh udah tiap hari itu masih <tose> aja teleponan. Telpon Saya. <tose> kan... semalam enak banget. Eh, semalam apaan? Makan cireng. <tose> hmm. <Guri bad. tose> <Malang guri. tose> <cin measurements> oh pengantin baru, kita lihat ya bulan ketiga. Oh iya, boy sini dong boy jangan beraninya di handphone doang loh. Boleh kita hentikan kita hentikan pembahasan tentang ini? Cepat kamu datang. Iya, aku belum ngado, mau kado apa? Dia nanyain gue beli tiket, gue belum beli tiket sama <tik> hmm. Ah, ini pada ngapain sih di balik kaca nih Pasti mereka mau latihan balet nih <tik> <tik> Eh, hey, sini lah keliatan Andis, kenapa? Masa, coba sekali lagi deh Enggak, sekali lagi Tuh, Anis katanya nggak apa-apa kamu mau jalan itu nggak apa-apa kan? Tuh, tuh, tuh, apa tuh? Hahaha. Terus masih dipegang tuh. Ya Allah nggak ada. sih dia? Ah ya, ya satu lagi. Oh, bayo, ayo, ayo, oh. Itu apa? Kalau Enggak. <olisis |translate|> <fan rendering> <shit> nyetrum memang nyetrum. Lu ya, ngapain lu tekan? sendiri. Iya, ngapain lu tekan? Alah Mau? Jangan, jangan. Ya dia apa-apa? orang ambil. punya kok Enggak, enggak sakit. sih Agak Kak. Kali apa-apa, sini nih agak ke bawah. pelan Tadi dari tadi melihat yang baik Cil Kamu paling ya? Kita coba-coba Coba dulu di sini, dulu disini Biar lu gak kaget Pak Cik jangan, itu volumenya tiga lah Enggak Harus lu pencet biar basah Cil Kamu paling ya? Kita coba-coba Coba Coba dulu disini, coba dulu disini Biar lu gak kaget Pak Cik jangan, itu volumenya tiga lah Enggak harus pencet biar berasa apa? <tuk> lima. Jangan, Lu bikin 5, 3 aja bahaya. 5